Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Dimanapun saudara berada Seperti biasa yang belum subscribe Silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan hmm. Ini viral pernyataan Pak Ngabalin Yaitu terkait masalah wali Songo Ya Pak Ngabalin bilang bukan dari Arab Tapi wali Songo itu dari bangsa Cina Berarti ini ada dua uh, Dua pendapat yang berbeda kawannya karena ada juga yang bilang bahwa Wali Songo berasal dari bangsa Arab Nah seperti apa penjelasan Balin? Ya diambil dari Demikris News bahwa Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa berasal dari Cina Mereka bukan dari tanah Arab Republik kita punya nenek moyang kita yang bikin Sejarah Wali Songo yang dipuja-puji orang Islam itu bangsa Cina Sunan Ampel, Sunan Bonang, Cheng Ho Tidak perlu ragu, ini bukan penghinaan. My father is Cina, my mother is Cina Kata tenaga ahli utama kantor staf presiden Ali Muhtar Ngabalin dalam video yang beredar ia juga meminta warga Tionghoa tidak perlu ragu menggunakan identitas sebagaimana kelompok lain karena masih dalam bingkai NKRI. Saya katakan kok katolik dan protestan membuat salib gede-gede. Saya memakai sorban karena Islam, ungkapnya. Sejarawan yang menyatakan bahwa wali Songo Cina atau Tionghoa Muslim adalah Profesor Slamet Muljana dalam buku Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa. Pemerintah Orde Baru melarang terbitnya buku tersebut karena mengundang kontroversi di tengah umat Islam. Slamet Muljana berpendapat begitu setelah merujuk kepada tulisan Mangaraja Onggam Parlindungan. Yang kemudian merujuk kepada seseorang yang bernama Residen Portman Nama terakhir ini hingga kini identitas dan kredibilitasnya sebagai sejarawan tak sebanding Esnok, Hurgon, dan LWC Van Dembeer alias diragukan Martin Pembernesen sejarah Belanda masa kini yang banyak mengkaji sejarah Islam Indonesia Bahkan tak sekalipun menyebut nama Portland dalam buku-bukunya yang diakui sangat detail dan banyak dijadikan referensi. Salah satu ulasan atas tulisan H.J. Degrid dan TTH PJMC Reflex berjudul Chinese Muslim in Java Inde 15TH and 16TH Countries adalah yang tertutup ditulis oleh Russell Jones. Di sana ia meragukan pula tentang keberadaan seorang Portland. Bila orang itu ada dan bukan bernama lain, seharusnya dapat dengan mudah dibuktikan, mengingat ceritanya yang cukup lengkap dalam tulisan Mangaraja, Unggah Perlindungan. Sementara itu, kebanyakan sejarawan menyebut Wali Songo sebagian besar adalah Kaum Sayyid atau Syarif, keturunan Nabi berasal dari Hadramaut, Yaman ada pula yang menyebut keturunan Samarkan atau Asia Tengah, Campa atau tempat lainnya tapi bukan Cina. Muhammad Al-Bakir dalam bukunya terikah menuju kebahagiaan misalnya mendukung bahwa Walisongo adalah keturunan Hadramaut Yaman. Selain itu E.W.C. van den Berg is Islamolog dan ahli hukum Belanda yang mengadakan riset pada tahun 1884-1886 dalam bukunya Le Hedramo et les Kolonias Arabes dans l'erkev Indian 1886 mengatakan bahwa penyiaran agama Islam ke Indonesia adalah darah dari para Said atau syarif dengan perantara mereka, agama Islam tersiar di antara raja-raja Hindu di Jawa dan lainnya. Selain dari mereka ini, walaupun ada juga suku-suku lain Hadramaut yang bukan golongan Said atau Syarif, tetapi mereka ini tidak meninggalkan pengaruh sebesar itu, tulisnya. Menurut Van Denver, pada abad ke-15, di Jawa sudah terdapat pendiri bangsa Arab atau keturunannya. Yaitu sesudah masa kerajaan banyak pahit yang kuat itu. Orang-orang Arab bercampur dengan penduduk dan sebagian mereka mempunyai jabatan-jabatan tinggi. Mereka terikat dengan pergaulan dan kekeluargaan tingkat atas. rupanya pembesar-pembesar Hindu di Kepulauan Hindia telah terpengaruh oleh sifat-sifat keahlian Arab. Oleh karena sebagian besar mereka keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Orang-orang Arab Adramaut membawa kepada orang-orang Hindu pikiran baru yang diteruskan oleh peranakan peranakan Arab Mengikuti jejak nenek moyangnya tuturnya Pernyataan Van der Berg secara lebih spesifik menyebut abad ke-15 sebagai abad kedatangan atau kelahiran sebagian besar Wali Songo di Pulau Jawa abad ke-15 ini jauh lebih awal dari abad ke-18 yang merupakan saat kedatangan gelombang berikutnya yaitu kaum hadramaut yang bermarga assegaf, al-hafsi, al-hadad, al-idrus, al-atas, al-jufri syihab, syahab, dan banyak marga hadramaut lainnya nah itu itu yang beritanya kawannya. Nah, mungkin ada yang bisa memberikan tambahan di sini. Apakah Walisongo itu semuanya dari bangsa Cina atau dari bangsa Barat? Apa bangsa Arab atau sebagiannya? Nah, kalau saya kawan, kalau saya. Kalau ada yang nanya, saya ini apa? Siapa? Bangsa Indonesia, saya itu bangsa Indonesia. Siapapun yang lahir di negeri ini, itu bangsa Indonesia. Jadi, belum saya, tidak ada bangsa lain di negeri ini. Sejak 1945, kita adalah bangsa Indonesia. Entah itu keturunan Jawa, keturunan Sulawesi, keturunan... Oh, Batak, keturunan Papua, keturunan Arab, keturunan Cina, keturunan Jerman, keturunan Ternate, dan sebagainya Adalah bangsa Indonesia Ya, itu sejak 1945 Indonesia lahir Nah, sebelum Indonesia lahir, ya ada bangsa Arab, ada bangsa Cina, ada bangsa Belanda Ya, kalau kami, ya bangsa Makassar Makassar, Bugis Batak ada, Melayu, eh kan mungkin Melayu ya. Jadi permasalahan-permasalahan seperti ini, eh dari keturunan mana keturunan mana, sebenarnya tidak perlu lagi dibahas. Itu kalau menurut saya tidak perlu lagi dibahas. Karena akan suasana karena bagi saya, siapapun yang lahir di Indonesia yang cinta NKRI, yang mau berjuang untuk NKRI, yang mau menjaga NKRI, itulah bangsa Indonesia, ya, itulah itulah bangsa Indonesia. Apapun suku keturunannya etnisnya, kita bangsa Indonesia. Itu kalau menurut saya jadi republik lagi di jarak, jarak. Jadi kalau ada yang masih mau membuat jarak, oh ini dari bangsa ini, bangsa ini, bangsa ini, ya. Yang ada yang bilang usir bangsa ini, bangsa ini, loh, tidak bisa. Selama lahir Indonesia itu bangsa Indonesia kecuali NKRI bubar, nah kembali ke bangsa masing-masing ke Melayu, ya Bugis Makassar, Papua Ternate, dan sebagainya Bali, Jawa, Bumi sendiri ya, karena di Sulawesi sana kami tidak terlalu paham sejarah Wali Songo karena itu hanya di Jawa dan kalau di Sulawesi Selatan, ada, kami juga ada namanya Panrita, ya kan Pandrita namanya kalau di Jawa Selatan ya guru guru ya kayak wali songo lah kalau di selatan, tuh seperti itu ada juga penyebar di sana ini kawan namun apapun itu kita doakan semoga beliau beliau semua para wali songo yang menyebar agama di Jawa ini ya diterima segala amal kebaikannya dan diampuni segala dosa dosanya. Ya karena beliau sudah menyebarkan kebaikan di Pulau Jawa, kebaikan penuhnya kawan.